Yang berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020, selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat, yang berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020.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 Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk zodiak yang pertama yang berpeluang kaya di bulan Agustus adalah Six of Cup ataupun Anam piala. Untuk zodiak yang pertama yang berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Cancer yang diangkat kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Dan di dalam kategori peluang yang didapatkan oleh seorang zodiak Cancer untuk kaya di bulan Agustus tahun 2020 adalah di dalam kategori berdagang dan di sini dikembangkan seseorang yang melakukan suatu usaha perdagangan dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini peluang ia dapatkan itu dikarenakan ia mendapat relasi yang semakin banyak dan mendapatkan respon yang sangat bagus dari pembeli kepuasan tersebut didapatkan oleh pembelinya. Sehingga di sini, kecanduan ingin membeli barang dari seorang kaisar akan sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020, dan disinilah dikategorikan bahwasanya seorang kaisar akan berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 di dalam segi usaha dan di dalam segi perdagangan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of cups secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan peluang bakal kaya di bulan Agustus tahun 2020 dengan usaha dan di dalam kategori perdagangan yang ia geluti dan di sini motivasi dan doa seorang anak merupakan suatu langkah yang sangat bagus yang dilakukan oleh seorang anak sehingga di sini peluang kaya didapatkan oleh seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Tower. Secara umumnya The Tower itu diartikan perubahan yang mendadak, perubahan yang dilakukan, perubahan ataupun transformasi. Jadi jika kartu The Tower ketegabukan dengan zodiak Cancer, di sini menggambarkan zodiak Cancer mendapat peluang bakal kaya di bulan Agustus tahun 2020 di dalam segi perdagangan dan di dalam segi marketing. Dan di sini doa seorang anak sangatlah mujarab dan dikabulkan di dalam diri seorang Cancer untuk memajukan Perdagangannya dan mendapatkan kategori peluang bakal kaya dan the tower di sini menggambarkan perubahan yang sangat signifikan di bulan Agustus tahun 2020 itu dirasakan oleh seorang Cancer di dalam segi usaha dan di dalam segi keuangan sehingga di sini dikategorikan seorang Cancer berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk zodiak yang kedua yang berpeluang kaya di bulan Agustus adalah Three of Swords ataupun tiga pedang untuk zodiak yang kedua yang berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 itu adalah seseorang yang berzodiak Aries yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April dan di sini dikatakan ataupun dikategorikan seorang Aries berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori tenaga ataupun pekerjaan yang ia dapatkan di bulan Agustus nanti seorang Aries akan mendapatkan sebuah tawaran yang sangat bagus dan sebuah pekerjaan yang sangat bagus sehingga akan menunjang pekerjaan karir dan keuangannya di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini pekerjaan yang dapatkan oleh seorang Aris sangatlah bagus dan tidak ia duga-duga sehingga di sini ia berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini mencolok kepada tiga pekerjaan ia dapatkan di bulan Agustus tahun 2020 dan itu ia lakukan dan itu sangat menunjang keuangannya dan karirnya di bulan Agustus lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Kenaik Oxford. Secara umumnya, kenaik Oxford itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang Aris akan berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 itu dikarenakan ia mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat bagus dan yang sangat banyak di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun merupakan sosok seseorang yang membantu Aris di dalam melakoni sebuah pekerjaan yang banyak di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di sini menunjang keuangannya dan diprediksikan dan dapat dikategorikan seorang aris berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 dan the tower kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang aris mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di bulan Agustus tahun 2020 dan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun membantu seorang aris di dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dan the tower di sini menggambarkan Seorang iris akan melakukan perubahan yang sangat signifikan di dalam kategori tawaran pekerjaan yang ia terima di bulan Agustus sehingga di sini. Seorang iris berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya, kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah five of one ataupun 5 tongkat. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang diangkat kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Di sini seorang Gemini berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori hubungan kerjasama dengan orang dan melakukan sebuah usaha sampingan. Dan di sini bisa digambarkan bahwasanya di bulan Agustus tahun 2020, seorang Gemini berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 itu dikarenakan seorang Gemini sudah mulai memutuskan hubungan kerjasama dengan orang lain dan melakukan suatu usaha sampingan yang sangat bagus dan menunjang keuangan serta menunjang kehidupannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan di dalam kategori ini seorang Gemini bisa dikatakan seseorang yang berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk sumber energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diaktikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan seorang Gemini berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 di dalam kategori melakukan sebuah usaha sampingan dan kerjasama bersama orang banyak ataupun orang lain dan usaha tersebut didukung oleh seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan Gemini sendiri dan jika kartu The Tower kita gabungan dengan gedek Gemini di sini menggambarkan Seorang gemini berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 itu atas kerjasama dan usaha sampingan yang ia lakukan bersama orang lain dan di sini seorang pasangan mendukung penuh usaha gemini sendiri dan the tower di sini menggambarkan perubahan yang signifikan dilakukan oleh seorang gemini di dalam kategori usaha yang dulunya ia bekerja sendiri dan sekarang ia melakukan kerjasama dengan orang lain dan membuka peluang usaha sampingan sehingga di sini bisa dikategorikan seorang gemini sangat berpeluang bagus. Untuk kaya di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah for of pentacle ataupun empat koin. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang diangka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Di sini bisa dikategorikan bahwasanya seorang Taurus berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori keuangannya yang meningkat di bulan Agustus tahun 2020. Di bulan Agustus nanti, usaha ataupun hasil kinerja yang dilakukan oleh Taurus selama ini akan membuahkan hasil di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di sini perubahan yang sangat bagus dirasakan oleh seorang Taurus di dalam kategori keuangannya. dalam kategori keuangan Taurus juga tersimpan bahwasanya semua usaha yang ia lakukan di bulan Agustus akan berhasil dan mendapatkan income dari usaha tersebut. Dan di sini bisa dikategorikan juga seorang Taurus merupakan seseorang yang sangat berpeluang kaya di bulan Agustus Tahun 2020 dikarenakan keuangannya sangat meningkat drastis dan untuk support energinya adalah phase of Sword. secara umumnya face of itu ditergatikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi disini menggambarkan peluang seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2020 untuk payah itu sangat terbuka lebar dikarenakan keuangannya sangat meningkat di bulan Agustus ini dan di sini apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Taurus akan membuahkan hasil di bulan Agustus dan ia mendapatkan dukungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang taurus berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 itu dikarenakan keuangannya yang sangat meningkat dan apapun usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil dan di sini ia mendapat dukungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri dan The Tower di sini menggambarkan seorang taurus merasakan perubahan yang sangat drastis di dalam kategori keuangan sehingga di sini seorang taurus bisa dikategorikan seseorang yang berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini kita review kembali bahwasannya zodiak yang berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020 yang pertama adalah seseorang yang berzodiak Cancer. Selanjutnya seseorang yang berzodiak Aries. Selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini. Dan selanjutnya adalah seseorang yang berzodiak Taurus. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang berpeluang kaya di bulan Agustus tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar lain-lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.